Kalau paket kredit, kreditnya nggak usah pakai DP aja, nggak apa-apa. Ini nggak pakai DP, nggak pakai DP. Data doang, data doang. Nanti kan uh, bawa WiFi satu juta <laughs> di kita. Nanti kalau misalnya udah approve, nanti satu <laughs> jutanya kita balikin sekalian ambil mobil. Oh, jadi dari gitu. mobilnya dapat satu juta lagi. Waduh, uh. udah bawa pulang duitnya, bawa pulang mobilnya ya, masa dikit yang mikirin angsurannya. <laughs> Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi dengan saya di Derosa Auto Derosa Bagaimana teman-teman kabarnya? Sehat-sehat kah? Alhamdulillah Mudah-mudahan sehat semua Dilancarkan rezekinya. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin Kita lagi main ketemu Mas Hari lagi nih Mas teh. Hari teh. Ya Teh, apa kabar? Sehat-sehat Alhamdulillah Teh, nah, teh. Alhamdulillah. Gimana jualannya? Lancan? Lumayan, lumayan Lumayan lancar Hari ini kita siap, di DJ siap. Auto lagi nih Ya, ya Teh Stoknya udah berganti lagi Kita mau nginfoin teman-teman nih Siap-siap Nah, untuk di Auto jangan lupa subscribe, like, share, komen, uh, komen yang positif ya. Sari, uh, kita langsung aja apa gimana nih? Boleh boleh, boleh, tayo, aja boleh. langsung aja karena udah mau mendung mendung. Bener, aja. Sorry, sorry. Dari mana nih Mas bah, dari, mana dari mana aja boleh dari sini boleh, juga dari sini, boleh. Ya. Ada stok apa aja nih Mas Ari? Ini lagi banyak banget promo teh. Ya. Jadi uh -huh. kita lagi banyak banget diskon itu. Uh, DPDP-nya minim-minim semua. Minim-minim minim semua. Hmm. Oh, wow. kira-kira ah, ini ada apa nih? Ini apa? Sih? Ini HRV Special Edition 18 teh. 18. Yang saya seribu delapan Tahun dua 2016 teh. Dua hmm. Atas nama perorangan apa? Atas nama perorangan teh. Hmm. STnknya alamat mana nih mas? STNK nya alamat perumahan Geraha Raya Ciputat. Hmm. Pajak panjang ya mas? Pajak panjang. 9 September tahun depan. Oh, tahun depan. Metik manual ini. Ini metik teh berapa tertingginya teh? harganya berapa? harganya dua ratus enam aja. 265 ya. tapi teman teman tahu di sini masih bisa nego ya mas haria. banget banget mau dibawa bawah dua telepon aja nanti. telepon uh. aja langsung. nanti kita cantumin udah kenal sama mas hari ini di jawa tengah nih. paris manis jualannya. Uh. nanti kalau misalnya dari subscribernya derosa uh. di Bukti subscribe-nya mm -hmm. dit ditambahin diskonnya satu juta. Nah, diskonnya Boleh. tambah satu juta dan subscribe subscribernya ya. Derosa. Nah, unjukin Siap. aja teman-teman. Ada uh. ada nilai plus satu juta nih, kurang Siap. ya. Di <laughs> ini. Kalau untuk paket kreditnya, Mas Ari DP-nya lima juta aja deh. DP-nya lima juta, ada dua unit HRPDP DP lima juta di kita. Oh, uh, angsurannya tapi yang ini tujuh jutaan lah, selama lima tahun tujuh. Tahun juta 7 juta uh, seratus yang 100. satu lagi 6,7 DP 5 juta tuh Mas yeah. Ari uh -huh. bukan tanda booking? enggak full, full DP <laughs> full DP 5 juta wow uh -huh. ada lagi yang ini 5 juta juga ini juga 5 juta, Wah, 5 juta. program 5 juta nih kayaknya ada 5 juta <laughs> ada, ada tanpa DP juga ada tapi data semua dibantu ya Mas Ari ya? data dibantu nanti dibilang aja diomongin ngomongin aja yang kurang apa gitu yang kurang nanti apa nanti kita bantu deh uh. you, ya. pokoknya uh. Sama Mas Hari dijamin dibantu sampai kelar ya Mas Hari Sampai ya? kelar, ya Pokoknya akad kreditnya, akad mau kredit. cash, kredit, wah dibantuin di sini. dibantu, dibantu. Ini? Uh, ini Avanza G manual 2016. Avanza G manual 2016. Iya. matic manual? Ini manual deh. Manual, atas ya. nama perorangan? ya Ini atas nama perorangan, alamatnya Poris. Ah, alamatnya Poris. E -e. Pondo ya, iya ya. Terus pajaknya panjang ya Mas pajaknya Hari? Pajaknya panjang, Juli, tahun depan. Nah ini harganya berapa mas Arya? Harganya buka di 152 tapi nego lah. Mau misalnya 14 empat, 147 mau nego datang lagi aja oh, apa -apa. Yang penting kalau datang berarti serius ya mas Arya. Serius. serius. Telepon aja juga boleh ya. Depon aja boleh. Nego langsung lewat telepon datang langsung ya mas Arya. Tokonya sampai jadi. Sampai jadi. Sampai jadi. Uh -huh. <laughs> nah kalau untuk paket kreditnya mas? Arya? DP tetap goceng juga. Goceng. Terus uh, angsuran? Angsurannya di 3,9 selama 5 tahun. Tiga Oh masih bilang selama lima tahun. Ya. Next lagi Mas Ari Siap. stoknya lumayan banyak nih teman-teman. Lumayan. Jadi ada banyak pilihan. Iya. Ini? Agia STRD 2016. 2016. 2016. Uh, pajak panjang misalnya. Pajaknya panjang. Pokoknya September tahun depan panjang. Atas nama, perorangan, atas nama perorangan. manual metik. ini metik deh. kalau ini uh, tahun berapa tadi? dua ribu enam belas. dua ribu belas. km nya berapa nih? km nya seratus ribuan ini. seratus ribuan. 100 kecil. harganya mas ini harga cash harga cash nya pajak hidup seratus dua belas juta nego. seratus dua belas juta. masih bisa nego masih ya. Bisa nego. masih bisa buat nego ya. warna merah. terus kalau paket kreditnya? dp nya sembilan aja. oh ini dp sembilan. dp sembilan Angsurannya? juta. suaranya di dua juta delapan ratus delapan puluh dua koma sembilan lah. Dua koma selama lima tahun, deh lima tahun. Heeh, uh -huh. terjangkau lah, terjangkau lah. Segitu, bayar uh -huh. yang tren motor juga lebih iya. lagi. Uh -huh. <laughs> Ini tapi uh, bedanya enggak kehujanan, enggak kehujanan. Uh -huh. <laughs> nah, ada lagi, Mas Ari? Ada, ada lagi, banyak, banyak. Banyak, nih, banyak dari besar. ujung aja kali ya. Iya, kalau Mau bagus, heeh, uh bagus. -huh. Uh -huh. uh -huh. Ini EPV ya. EPV GX Arena dua ribu dua belas. Dua ribu dua belas. GX. Dia udah double blower misalnya? Yang GX udah double blower double teh. Double blower ya. Warna. Oh, Pajaknya panjang. Pajaknya panjang. April. April. Platnya panjang. Platnya A Cikupa. Oh A Cikupa. Ya. Atas nama perorangan juga Yang ini atas nama perorangan. atas nama perorangan. Nah uh. buka harga berapa nih pak? Buka harganya sembilan puluh tujuh juta niko. Sembilan puluh tujuh juta nego. nego banget. Nah ini PKM-nya udah berapa? KMI seratus enam belas ribuan. Seratus enam belas. Seratus enam belas ribuan, ribuan teh. Belajar ya. Mm Heeh. -hmm. Tapi body keseluruhan oke okay, ya mas. Siap pakai teh. Siap pakai ya. ya siap, pake. siap siap pakai. Siap cari duit lah ini mobil. Cari duit. <laughs> <laughs> Untuk keluarga siap. juga keluarga siap bisa ya mas. Oh ya. siap siap. Harga kesnya? case-nya udah tadi 97 juta Aha, kalau uh, paket kreditnya nggak usah pakai DP aja nggak apa-apa ini nggak pakai DP gak pakai DP data doang data doang nanti kan uh, bawa kivi satu juta <laughs> di kita hmm. nanti kalau misalnya udah approve nanti satu hmm. jutanya kita balikin sekalian ambil mobil oh, jadi dari gitu. mobilnya dapet satu juta lagi waduh uh. udah bawa pulang duitnya <laughs> bawa pulang mobilnya ya Mas Masari kita mikirin angsurannya ya. tapi angsurannya kejangkau lah Mas Ari ya angsurannya 299 299 selama empat tahun aja. Empat tahun 4 aja. ini uh -huh. wow, teman-teman yang buat untuk usaha juga boleh nih ya. Boleh boleh banget. Boleh. Bening, datanya banget. bagus ya Mas Ari, ya? ya, datanya lumayan. oke okay. lumayan bagus nih. nggak pakai DP. DP. <laughs> DP gila. Uh -uh. Bisa bawa mobil. <laughs> Ayo lagi nih Mas. Boleh Ari. boleh. Hmm. Uh. Ini kali agnetik. Eh, Kal 2017 teh kali ya 2017, 2017 pajaknya panjang pajaknya April panjang. April atas nama perorangan atas ya? nama perorangan yang ini teh Ini km udah berapa? Masih 80 ribuan rekor 80, 80 ribu rekor hmm. Harga case nya berapa nah? Harga case nya 127 nego 127 nego 127 masih nego banget Nah, kalau untuk paket kreditnya? Kreditnya DP-nya tujuh 7 juta aja. DP 7 juta. Yang ini 7 juta aja. Total DP-nya tuh ya Pokoknya semuanya total DP kita suka ngomongnya nggak akan ada biaya lagi. Gak ada biaya lagi ya? Uh. Jangan kan ada suka ada. Ah di YouTube nih uh, DP sekian begitu didatengin ada biaya-biaya lagi, enggak ya Mas Arya? Ba, kita ah, pokoknya. Kita bisa itu langsung komen aja di sini nanti Sesuai. Komitmen. Sesuai lah. dengan uh. komitmen. Sesuai Dateng, komitmen tapi sesuai dengan yang kita. Omongin ya Mas Arya. Tanggung jawab ya Mas Arya. Kamu jawab. jawab uh. pokoknya. Iya. Yeah. <laughs> nah kalau untuk paket kredit nih di. Dp7 juta Angsurannya Angsurannya di 3,35 tahun 3,35 tahun Ya nanti kalau misalnya teman-teman hmm. Mau kurang angsurannya Nanti tinggal diomongin aja Oh kalau mau angsurannya Bisa nggak nego ya Angsuran turun uh -uh. Ya diomongin ya, aja DP Ya dp dikit-dikit paling Dikit-dikit ya uh -uh. Next lagi ya Boleh Ini apa nih mas Ini mas? Nissan X-Trill 2010 XT S yang tipe ST eh XT Extreme tipe tertinggi, tipe tertinggi hmm. matic. manual sih mas ini? Matic, eh. matic ya, matic atas nama perorangan ini, atas nama perorangan pajaknya panjang ya, pajaknya panjang kilometernya. Mas Ari, kilometer ini sekitar seratus kecil sih, seratus. Kurang apa satu? Seratus lebih sih, seratus lebih sih, seratus kecil ya. Eh, uh, harga cashnya berapa, Mas? Seratus tiga puluh sembilan. Igo, seratus tiga sembilan masih bisa nih. Mas, nego. bisa nih, gue banget XT. Kalau yang untuk paket kreditnya DP 25 aja, teh yang ini DP dua lima. Pasarnya tiga koma tahun, tiga koma tahun itu iya. yang di DP 25 lima ya. Kalau misalnya DP-nya mau ditinggi, angsuran lebih rendah, tinggal ngomong aja ya. Mas tinggal ngomong aja, tinggal nanti. ngomong aja masih fleksibel, pokoknya fleksibel. Ya. masih fleksibel, Mas Ayo. Uh. Ada bonusnya loh, jangan satu juta. Siap. Uh. <laughs> ini apa nih, Mas Ari? Ini Expander Ultimate dua ribu delapan belas. Expander Ultimate dua ribu delapan belas. Delapan belas km-nya berapa nih? Km-nya masih tujuh puluh ribu. Km masih puluh. Tujuh puluh ribu, 70 ribu Atas nama perorangan? Ini perorangan teh. Terus pajaknya panjang? Pajaknya ini kalau nggak salah panjang, panjang. Oh, panjang. September panjang, oh, panjang. baru diperbaruin Dua ribu delapan ya. Apa ini? Oh. kenapa ganjil? Ganjil. Iya. Case-nya berapa Mas Ari? Ksnya dua ratus tiga puluh dua juta. Nanti nego boleh lagi boleh tiga ratus dua dua masih bisa masih nego bisa banget kalau untuk pakai kredit di DP BP 19 juta aja 19 juta angsuran angsurannya di lima juta delapan ratus tujuh puluh selama lima tahun lima tahun lima tahun mobil keseluruhan oke tokonya dijamin ya siap pakai siap pakai terus ada ini enggak garansi mesin atau itu garansi mesin satu bulan kita satu bulan satu ya. bulan next lagi Honda Honda Jazz Esmatic 2011 teh. 2011. Siap. Atas nama perorangan. Atas nama perorangan. Uh, kilometernya? Kilometer 100 kecil, 104 atau 106 gitu. Oh gitu. Hmm. Terus pajak panjang ya? Pajaknya panjang, Februari. Alamat stnk yang mana nih, Mas? Alamat STNK-nya kalau yang ini di Tangsel, di Serpong. Serpong. Serpong. Nah, harga cash-nya, Mas? Harga cash-nya Seratus 132, 132 nego. 132 nego banget. Negonya nego banget, ya. nego banget datang, nego aja. banget boleh lo oh. telepon aja Mas Sari. Iya. Nah kalau untuk paket kredit di DP, DP nya sepuluh aja. DP sepuluh. DP sepuluh juta. juta. Terus angsurannya? Tiga koma enam lima tahun. Tiga koma enam lima tahun. Iya. Yang tahun berapa sih ini Mas? Dua ribu sebelas. Dua ribu sebelas ya? Iya. Masih waktunya masih lumayan ya Mas ya. Masih lumayan. Masih ya. lumayan. Masih lumayan. Ayo, oke. next lagi. Uh. Ke mana nih Mas? Di sana aja. Di sana. ini apa mas? ini ada Vansage Matic 2013 Vansage 2000? 2013 ada 2012. yang Matic ada yang manual Vansage oh. kayak gini lagi banyak A ada banyak ini? ada, ada berapa? ada 2 unit sama Vansage yang itu jadi tiga unit warnanya sama? hitam hitam juga hitam semua iya. terus ini uh, pajaknya panjang mas? pajaknya panjang atas nama perorangan ya? atas nama yang, yang ini berapa? Ini KM seratus tiga puluh lima. Seratus tiga lima. Seratus tiga lima. Harga kesnya berapa mas? Seratus dua delapan pajak panjang nih gue lah. Seratus dua delapan. pokoknya pajaknya dipanjangin nanti. Pajaknya pokoknya terima panjang ya siapa juga semua. ya mas ya siapa pakai siapa pakai. Siap pakai. Nah, kalau untuk paket kredit. DP cobaan aja. DP cobaan. Iya. Anaik so, gua juga bisa bisa enggak DP-nya? Kalau misalnya DP-nya ya udah nanti telepon aja bolalah diturunin <laughs> lah. Bolehlah diturunin lah. Uh. Naik kalau untuk DP segitu angsurannya di? Angsurannya 3 jutaan lah itu. 3 jutaan kurang 3 lebih. Jutaan, 3 jutaan kurang jutaan lebih. Selama Selama 5 tahun. 5 tahun. Hmm. Banyak pilihan di sini, apa saya. Ya, pilihan nah, banyak. Tinggal ke sini aja udah pilih yang mana. Lah, <laughs> hmm. Ini sebelah lagi ya, nih. Heeh. Manual dua manual 2005. Oh ini Pios Mas? Siap ya, Pios, tapi Pios? ini Tipe G bukan ekstraksi hmm, Bukan tapi? Bukan, bukan, bukan yang ekstraksi yang ini Tahun tadi? 2005 teh. 2005 uh, Tapi masih worth Ya Mas ya mas, Masih oke, okay. nanti masih okay. pokoknya beli terima rapi yang ini Mas Terima rapih uh. pokoknya Pajaknya panjang Mas? Pajaknya panjang? Atas perorangan? Perorangan Oh ini KM-nya? KM-nya 200. 200 200 ya? 200 Dan... Emang udah tahun segitu ya mas iya, ya. Iya, dua puluh tahun. Jadi nggak dibuang lah ya mas ya, pokoknya iya. tapi yang penting kaki-kaki semua masih oke okay lah siapa. Terima oke okay, semuanya, semua terima, terima oke. Okay. Okay. Nah harga kesi berapa nih? Enam juta nanti dicat siram full satu body. Enam puluh lima juta, udah juta, lagi. Nanti full satu body dicat siram, ah. sama kaki-kaki diperbaiki. Kaki-kaki diperbaiki. Hmm. Pokoknya Pokok itu di... nanti udah nggak ada pr itu masih bisa naik lah masih bisa nego itu juga segitu ya mas ya siap pokoknya kan garansi kita satu bulan ya Mas ya satu bulan ada keluhan bisa ini datang dulu aja datang aja kemarin uh. nah kalau untuk paket kreditnya ini bisa kredit ini kreditnya masih bisa DP 15 juta DP 15 juta uh. angsuran di 2,3 3 tahun 3 tahun 2,3 Kejangkau nih teman-teman, nah, ada kejangkau. mobil yang murah meriah kejangkau, tapi lumayan oke okay lah kalau untuk anak-anak okay, muda juga masih oke. Okay. Masih oke. Okay. Masih oke. Okay. Masih irit banget ini. Ini irit ya? <laughs> yeah, sorry, sambil saya pakai. Oh, <laughs> oh jadi tahu. Irit hari. banget. <laughs> jadi irit. <laughs> <laughs> Jadi kembo kemana-mana wah masih enak nih ya. Pokoknya dari Tangerang sampai masih tahun puncak 100.000 ribu 100.000 Pepe. Pepe, itu udah macet-macetan. Irit hmm. banget mobil. Tapi belum termasuk tol dong. Ya beda lah. <laughs> Tapi itulah kira-kira inritnya kira -kira. kayak gitu loh Irit banget. Irit ya? Irit banget. Tapi AC dingin enggak? AC dingin banget. AC masih dingin. Terjamin. Oh, hmm. Wow, nih. Uh -huh. Ayo, ada Siap. lagi. Nih, udah laku. Ini nih, Bali. Oh, ini udah laku. Yuk, uh. ini, ini yang udah laku, Mas. Yang ini Oh, yang iya, ini udah, iya. Lah, udah mau diambil. Ya? Iya, tuh makanya dibuka <laughs> ini. <laughs> Kalau mau diambil juga dirapin dulu ya, mas ya. Dirapin semuanya, oh, jadi di sini terima... terima poles dua kali teh. Hmm. Gratis poles lagi. Pokoknya dijamin wangi, ya. Mas? Dijamin wangi. wangi, gratis dua kali poles pokoknya. makanya <laughs> dijamin wangi, siap pakai langsung siap ya, pakai. nggak kecewa deh pokoknya. Hmm. Ini apa nih, mas? X X -Rail X -Rail. ST Estematic 2010. S, em, tipenya ST. ST yang itu XT, ini ST. Oh. Uh, ini tipe di bawahnya yang tadi. Heeh. Uh -uh. uh. hmm, ini tahun? 2010 2010 Manual berarti ini. etik Ah, etik Pajaknya panjang? Pajak panjang teh. Pakai, juga. Yang ini perorangan. Perorangan. Uh. Terus KM-nya udah KM-nya ini 130 an. 130, 130 an. alamat ya, uh, STNK mana mas? ST- STNK-nya Banjarwijaya Oh, sini. Iya, Dari... yes, situ. Tangerang Kota. Tangerang Kota uh -uh. Banjarnegara. Nah, harga case-nya mas? Harga case satu dua sembilan nego. Satu dua sembilan. Satu dua nego. Masih bisa, nih, gue. Heeh, sampai jadi. Pokoknya, Nego sampai jadi. Ada tawaran berapa? 115 lima belas, seratus, dua puluh. info aja, gak apa-apa. Info aja, teleponnya aja. kalau nggak WA juga nggak apa-apa ya, Mas. ya, ya? gue apa-apa kalau kayak kes apa -apa. mah. Pokoknya datang lebih beda. enak lagi ya, Mas? Ya boleh banget. <laughs> test drive, tokonya lihat yeah. unit di sini macem-macem ya, Mas. Ya lagi, lagi banyak, macam macam macem, -macem lagi. Pokoknya, nih, gue sampai jadi lah. harga cash mah, harga cash nih, nih, gue sampai Nego jadi. pokoknya ya, kalau untuk paket kreditnya di DP, kredit DP dua lima, DP dua DP angsuran, angsurannya tiga koma tiga, angin tiga koma tiga, tahun, empat tahun, 4 tahun. Wah, masih kejangkau juga lah ya, masih kejangkau, ya, kejangkau pokoknya, mobil siap. udah juga terima rapi pokoknya, terima bersih, siap, Garansi sebulan, siap, <laughs> dapat ya. potongan satu juta loh, Dapat <laughs> lagi <laughs> Ada lagi, Siap. Nah, ini? satu ini? satu juta, satu Brio SCVT dua ribu tujuh belas, tujuh belas, metik manual. Ini, ini metik. Metik. Uh, pajaknya panjang ya mas? Ya? Pajaknya panjang, pokoknya mas. ini pokoknya lagi diurus. Oh, lagi diurus. Iya, ini, ini. pokoknya ini nanti panjang. pajaknya Oktober dua ribu dua tiga. Dua ribu dua tiga atau atas iya. nama perorangan juga ya mas? Ini atas nama perorangan. Alamat STNK nya mana mas? Alamat STNK nya Cilandak. Cilandak. Jakarta Selatan. Uh -huh. Itu uh, KM nya berapa? KM nya tujuh puluh dua ribu record tujuh puluh dua ribu tujuh puluh dua ribu oh, berarti masih ini ya masih masih oke okay. masih oke okay. uh -uh. untuk anak muda atau keluarga wow, masih ini I harga kasi iya. berapa mas seratus tiga puluh sembilan nego seratus tiga puluh sembilan nego tiga sembilan masih bisa nego masih bisa nego terus kalau untuk paket kreditnya dp delapan belas DP delapan juta. Uh, Ansurnya di tiga koma tiga empat tahun 5 tahun. Kalau DP 15 masih bisa? DP lima belas ya, ada datang aja nanti lah. Diurusi Datang aja lah, <laughs> DP lima belas uh -huh. dikasih sama saya. Ada lagi? Uh, di ujung masih oh, ada. di Ujung. Nah ini ada. Ada ras. Ras tahun mas? Tahun 2014 ribu empat belas. 2014 2014 Atas nama perorangan, ini perorangan. Alamat STNK-nya, alamat STNK-nya ini Tangerang Kota, Tangerang Kota. Uh -uh. Pajak panjang juga dijamin, pokoknya pajak, pajak dijamin panjang. panjang pokoknya. <laughs> Kilometernya udah berapa? Kilometernya 117 ribu. 117. Ini 117. Nah harga cashnya mas? Harga cashnya ini dikasih 157 juta Masih bisa nego banget. 157. Nego. Nego. Nego banget. Nego santuy pak, nego banget. Nego banget. Kadang mah jadi di sini juga bisa jadi turun sepuluhan bisa jadi. Bisa sini. jadi sepuluh. Negonya nurun sepuluh juta, kadang orang udah datang negonya hmm. bisa sampai sepuluhan. Nah yang penting datang dulu ya mas ya. Datang dulu, dulu aja, aja. Rokonya mm -hmm. udah. Dikasih dan nego berapa ya mas ya iya. sampai jadi. Kalau, nah, kalau masuk untuk mau kita paket lepas, kreditnya? DP sembilan juta aja. DP sembilan juta? Iya. Angsuran di? Empat tiga selama? Selama lima tahun. Lima tahun. Iya. DP-nya rata-rata ya ya? murah, iya. DP-nya lumayan kejangkau sih ya mas Ke ya. Kejangkau. Tapi benar itu DP ya total DP? Total DP, te, bener. <laughs> bener. dp, -dp, dp, -dp ya benar benar nggak ada bahaya lagi. Paling kalau misalnya nanti ada kendala apa mm -mm. gimana lah, mm -mm. nanti diomongin sih pokoknya ada mm -mm. jalan keluarnya. Oke, hmm. Tokonya worth it nih, tokonya Mas Hari nih pegang omongannya nih Iya pokoknya yang tanpa DP, DP gocing-gocing bener nah. itu kok, total DP itu Total DP total ya, ya? Oke, okay. hmm. tokonya di J Oto 2 top deh Iya Nah ini ada lagi? Pajero Dakar 2012 Pajero Dakar 2012 12, atas hmm. nama perorangan? Atas nama perorangan Pajak panjang lah pasti Pajak um, sampai K Februari KM-nya? KM-nya 180000 ribu. 180000 Iya Servis record enggak mas ini? Servis record tapi sampai seratus lima puluhan. Seratus lima Ah harga cashnya berapa? Harga cashnya di dua ratus sembilan puluh nih kok pajak panjang. 290 sembilan puluh. Ya harga cash Harga cash Pokoknya nih gompe jadi yang ini mah. Ini KM-nya udah berapa nih? Seratus delapan puluh an. Seratus oh, delapan an. Tapi overall ini semuanya oke okay juga sih. Siapa pakai juga ya? siap pakai ini banyak empat baru. Empat banyak 4 masih baru, masih tebal. Siap pakai. Siap pakai pokoknya pake. dijamin juga kan mesinnya. Dijamin. dijamin. <laughs> banyak promonya juga banyak, banyak. pokoknya dua pokoknya. Telepon aja langsung ke Mas Masari langsung. Kalau untuk paket kreditnya di DP berapa ini? 19 juta. 19 juta. 19 juta. Angsurannya? Angsurannya 6,75 tahun. 6,75 tahun. 5 tahun. Hmm pokoknya sesuai dengan teman-teman juga Selain. sih kalau emang maunya ada oh maunya DP-nya sekian bisa nggak Mas? Datang aja ya Mas ya. Bisa datang aja. aja bisa, kok, bisa diurusin. Nah, oke okay, so. untuk teman-teman sekian Siap. dulu karena uh -huh. cuacanya udah mulai gelap ya Mas. Nanti, udah kita mulai gelap. lanjut lagi deh. Ini di DJ Auto 2 ya. Ini kita Auto belum 2. di DJ Auto 1 nanti stoknya ya, ya teman-teman. Ya, uh -huh. Oke, Mas Hari, makasih murah. banyak ya. Mudah-mudahan ya, ada rekomendasi untuk teman-teman nih yang lagi cari-cari unit. Siap. Semoga dilancarkan rezekinya. Amin. Amin. Amin. Amin. Biar bisa beli Amin. mobil di DJ Auto 2. Sehat selalu Amin. untuk teman-teman. Salam otomotif, derosa oto. Maafkan bila ada salah-salah kata. Maafin, admin. Salam derosa oto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.